guys hari ini aku lagi ada di supermarket nih aku mau beli cemilan atau makanan minuman yang warnanya serba biru semua yuk kita cari ya makanannya oke okay, makanan atau cemilan pertama ketemu selanjutnya kita cari minumannya ya yes dapat warna biru lagi oke okay, selanjutnya kita cari cemilan atau wafer yang bungkusnya warna biru yes dapat lagi ini wafer nisin aduh jatuh Hai kita sayang, Hai, welcome back to my YouTube channel, Bella Sintantika Hari ini aku mau makan makanan toko yang serba warna biru. Udah kalian lihat ini di depan kalian ini, udah banyak makanan warna biru dan minumannya juga biru semua. Hmm. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, mari kita eksekusi aja makanannya, guys. Tapi sebelum makan, kita baca dulu ya. Oke, okay, pertama aku membuka ini. Lihat. Nah. No. Kita buka. Haha. So guys. <laughs> enak lagi dia itu snack rasa jagung Oke, okay, aku mau makannya dengan cara yang berbeda slashиновarian. Whoa. Mmm. Mmm. Mmm. I like it. mantap Walens isi krim keju kalau aku I do. Mm. untuk mis Chocolate. ini semua tuh, hmm, ah, ya, Terima <laughs> wow, ada bintang ya. Hmm. Hmm. hmm. numor bangun no, no. Hmm. Kira-kira nanti aku bikin video apa lagi ya? Kalian boleh komen di bawah ini, guys. Kemarin aku udah makan yang warna hijau, sekarang yang warna biru. Nanti kalian komen aku mau makan apa lagi? Kalian mau request apa? Oke, okay, sekian dulu videonya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment and like biar channel makin berkembang. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye.